Agaknya di bawah pokok sana tu orang jual ice cream dah. Biskuit <laughs> nenek kau. Kita <laughs> tengah ini tengah pada macam ni. Siapa yang nak beli aiskrim? krim? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Dan ya. selalu saya mengucapkan ini supaya kurang harus jaga kesehatan cuy karena uh, kesehatan itu lebih penting dari segalanya cuy walaupun kita banyak duit, kita kaya, tapi kalau penyakit tak bisa diobati sama aja dengan bohong cuy jadi kurang harus jaga kesehatan jangan lupa cuci tangan dan patuhi SOP cuy jaga jarak gitu, jaga SOP lah pastinya cuy ya Oke, okay, hal ini saya akan mencoba ya, untuk mereaksi permintaan korang yang sudah lama banget di request. Cuy, ya, saya sudah berniat ya untuk mereaksi semua film piramli yang ada di YouTube. Yang tak ada, saya tak bisa. react contoh film piramli yang tak ada, saya lihat di YouTube itu penari becak. Cuy, saya nggak tengok di YouTube itu ada. Kalau kurang ada, korang bisa kirimkan linknya di Instagram saya atau komentar di bawah, cuy. Kemarin saya sempat mereaksi 4 video Sepatu Leoni, uh, Lawak Keder, dan Lawakan dari Jolsan juga Dan saya ingin membuat sebuah konten mereaksi TikTok dengan Instagram Dan nyatanya semuanya kena copyright Cuman yang TikTok itu yang kemarin saya react itu uh, kena copyrightnya itu di musik jadi, lagu dua lagu dari Ziana Zain nggak bisa dipublikasikan ke YouTube, jadi mau tidak mau. Daripada saya edit, saya hilangkan musiknya, nggak ada gunanya. Mending saya simpan di Instagram saja, cuy. Yang penting, korang bisa tahu lah, saya mereaksi TikTok dan saya memang ingin membuat sebuah konten mereaksi TikTok dengan Instagram, cuy pokoknya hal yang lucu-lucu di instagram dan tiktok korang bisa share ke saya cuy saya akan buat konten baru ya saya akan buat konten baru karena kalau untuk movie untuk konten movie yang saya maksud kemarin itu saya akan buat di channel yang lain saya sudah buat channel yang lain Dan saya lagi fokus di situ juga cuy Dan memang di channel yang satu itu Saya benar-benar fokus tentang film Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Kurban buat kurang yang ada di Malaysia, Indonesia, Singapura Dan Brunei juga cuy ya Kalau ada kata-kata saya yang Salah tolong dimaafkan cuy ya Tolong dimaafkan Oke karena ini spesial Idol Adha Saya akan mereaksi permintaan Korang yang cukup lama banget ya Yang di request ini yang mana Nah, kita akan mereaksi film Piramli yang berjudul Laksmana Doremi Laksmana Doremi atau Laksamana? Laksmana Doremi atau gimana? Ini sambungan dari film uh, Piramli yang Doremi cuy ya Doremi yang pertama dan yang kedua itu Nasi Doremi ke atau yang? Saya lupa cuy Pokoknya Doremi juga gitu ya Yang ketiga ini cuy Laksmana Doremi dan ini adalah Film terakhir dari Almarhum Piramli cuy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 Oke, okay, cuy, sebelum saya lanjut, ini di sini saya mereaksi di channel ini, cuy. Arif Ishak ya. Ishak Arif Ishak. Oke, okay. karena di sini durasinya cukup panjang, tapi tetap saya edit yang berbau copyright. Ini yang berbau copyright ini, cuy. Kurang lihat ini supaya kalian bisa kalian bisa ini, cuy. Kalian bisa percaya lah, cuy. Ya, ini ini copyright ini. Musik ya, yang berbau musik copyright ini. Bisa dipublikasikan di Malaysia, di Indonesia tidak. Orang Indonesia tidak bisa mempublikasikan ini. Tolong mengerti, lah cuy. Aduh, jangan lagi berkomentar. Kok dipotong bang, kok musiknya hilang? Please lah. Saya jadi, saya jadi kurang semangat kalau ada komentar macam itu, cuy. Oke, lanjut tiga, dua, satu. Tapi ini kok kualitasnya kabur banget, Cik. Kabur, ya. nih? Baik, nih? Baik, <lis> <I> <tell noise> niat. Apa namanya, otaknya dia yang ngeres nih <tell noise> <tell noise> <tell noise> <tell noise> Semuanya ditanya. Semuanya ditanya, "Kawin dua ribu empat, dua ribu empat, itu kapan coba ditarik tarik, <guluh> Mufiramli ini. <guluh> laksmana oh Laksmana Doremi ya, tapi judulnya ini beda ya Laks -do -re -mi. Laksmana Doremi Laksmana Doremi Dayan Sulu Minta jemputan setan Saleh Juru gambar Suara rekaman akhir. Favorit ini favorit. sini dia kurus banget cuy. Kaki dia. apa Lawakan dia tuh kayak ini ya, legend banget dia ya. kalau <laughs> menurut saya Ini di <hati> hutan kah? Senget, <laughs> <S -sumye. laughs> oh sam, oh, mana dia pokok. sempan. Sayur okay, mana rumput dia bagi kutip sayur. Lah tempo, apa Oke, bukannya di bawah tadi pakai ini di tangga eh, gitu. Gembira macam pondan aja. <laughs> Lana porpo. Lana porpo. <laughs> mereka bahasa apa sih bahasa ini? bahasa Itali kayaknya? Spanyol? <laughs> Ada gambar kurang jelas sih. tapi tak apa ya. yang penting itu tahu alur ceritanya sih. gelap banget ya. <laughs> Biaran <laughs> boleh <beli> tidur <laughs> eh, ya, eh. Bangunlah Cik membuta aja. Kerja kami dah siap dah Oh ya aku tidur yang bisa ya Eh Ketika kita dah janji bagi-bagi kerja Kerja kami semua dah siap Ini giliran kau pula Yalah yalah yalah Yalah yalah bangunlah <laughs> ceritanya Firamli yang masak ya penasaran gue Muka mukanya enggak terlalu jelas cik tak nampak jelas di film Firamli ini bagaimana sih udah nampak tua sangat ke atau gimana gitu Cik tengok nih Aku pasang Cik tengok Apa ini? Ini Cik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya ada Adakah patut? Ini bukan rumah haram Habis kalau bukan rumah haram? Ini makro <laughs> Makro? Makro? Di atas bumi pun bukan Di atas awal pun bukan Bukan haram kik itu makro ya? <laughs> hmm, belum ada unang-unang yang boleh pecah rumah terpokok Ha? Ha? rumah sini ini udah. <laughs> ini bukan rumah Ini rumah harum, mana harum ternyata. <susuk> <laughs> bangun semua ni piramlik udah tuk oh, banget disini kau main kasar ke? cik, tengok dia kata bahan dulu ada patut? tak patut hey, musibat tiga-tiga orang oh. turun hmm. turun Eh, kau ni siapa lah? berani marah-marah orang aku tuan tanah tuan tanah, tak kenal tuan tanah oh, inilah tuan tanah ke daun tu Kedauan apa sih? Ini tanah aku Eh, kami bukan buat rumah atas tanah kau Atas pokok Oi, pokok ini dalam kawasan aku ha? Ade, jalan Yuk, Jok, njik, dia suruh kita jalan Kurang asam Kurang asam Oi, mat Mau ialah mat, mat Mat Mau Ada apa, Nj? Engkau tolong gaji kan pokoknya. Oh, di bawah gergaji gaji. ringgit? ringgit? <laughs> <Dikur gaji rumahnya. laughs> <laughs> yeah, <binda rapulti> ya, boleh. ringgit? Di gaji lumannya. putih, sudah, kembali. Terserah betul. Oi, tuan tanah kedua, hmm. kami boleh keluar pada tempat ini, tapi dengan satu syarat. Satu syarat, asalkan nak keluar saja lima syarat. Oke, oh, boleh ya. Nah, bagus. Syarat yang pertama. ini Ikut malah cari gara-gara. Syarat <laughs> yang kedua ayam jada rub jada ah itulah syarat syarat duri oke okay, syarat duri itu disebut air ndrusain sekali sih ya film terakhir piram lin kok kayak ini yang bukannya Merasa senang banget gitu ya Kayak merasa sedih gitu ya Enggak nyangka ini film film terakhir beliau ya Semasa hidup Emang ke, ketiga-tiganya sudah meninggal atau gimana sih? apa namanya to kalau Tompel ya udah meninggal ya, kayaknya tapi yang satu ini Ibrahim siapa namanya Filem biram legit ya. Setiap filem Dorimi itu pasti ada lagu begini bertiga, bertiga mereka. Terima kasih. kamu kan dia banget sih Tolong. Uh. Tolong. Tolong. serem banget <laughs> ya? penakut banget Kupiki. aku <laughs> pikir Dia mandi patuh lu. <laughs> Gabungan bahasa apa itu? Duh. Jangan tinggal dahulu. Jangan tinggal dahulu. dulu. Apa dah kau berdua ini bikin tempat ranjak untuk video Kau dengar tak dulu? ada lagi bini lagi bergaduh ceritanya di tengah hutan nih ya. tengah tengah hutan ya. <laughs> ya, benar banget ya taia ya taia ya. juga <laughs> <nih>. malam jemaat, <laughs> jemaat. hantu muka kapan ni udah kalau hantu dia mesti pakai <laughs> Kalau hantu, help ya. Ini, tolong, tolong, ini bukan hantu. Ini mesti orang. Mari kita tengok, jadi hmm. filmnya horor sih. serem gue kaget gue <laughs> <wih. Pengkat perih. laughs> Ini apa ini? Tai bintang ya. <laughs> Ini bukan tai bintang tai bintang, <laughs> tai bintang dari muaka batu bata dari muaka dan batu bata tutup itu fairy nenek kau singgungan ya singgungan ini fairy hantu lah <laughs> nggak ada apa, -apa. bulu ini yang cakap doh Eh, heh heh heh heh kalau bulu perindu boleh jaga. Hmm. Wahai bulu, apa betulkah kau yang bercakap? Bener. Tambelah, ia bercakap. Tolonglah caputkan tombak ini. Nanti, Lepas nyalir. Baiklah. Kalau kami caputkan tombak itu. Apa yang kau nak kasih upah pada kami? Hamba akan beri hadiah kepada Tuhan Hamba Betiga. Baik, kasih hadiah nih sih. Atau prank? <laughs> Jangan sampai prank, coy. <laughs> Malah dilihat, bukan Bukan jadi bantu. cantil lah wow, kita ya, <laughs> oke, it, kita oke cuy kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi karena tadi juga sementara azan ya jadi saya break dulu oke 3, 2, 1 aduh 3, 2, 1 malah nggak pakai <laughs> Tuhan hamba mati. Tuan hamba ni siapa? Hambalah Tuan putri Buluh Betung. Buluh oh, Betung. Oh, adakah Tuan hamba ni kena mengenai dengan gambar SK Darisman anak Buluh Betung? Oh, itu bapa hamba. Betul lah betul. Pasal gambar tu dah main. Why Tuan putri Buluh Betung pak? <tuk> belum <laughs> bulu betung. Hadiah-hadiah kami. Bulu betung apa sih artinya? Kembalikanlah tongkat kebesaran hamba. Hmm. Itu tongkat, tongkat peri. Bulu betung. Wahai tongkat kebesaran Wah, Beta. Langsung ada kembang api kepada mereka Bunga dia. apinya itu ada itu. Tika terbang itu. Apa itu? Hamba hadiahkan kepada Tuhan hamba. Naiklah di atas tika terbang itu. Dan sebutlah perkataan zam-zam Allah kazam. Boy, Jim, zam-zam <laughs> Allah kazam akan membawa Tuan Hamba terbang. Kemana saja yang Tuan Hamba niat? Terima kasih Tuan putri. Teropong itu, Hamba teropong. hadiahkan kepada Tuan Hamba. Niatlah di dalam hati. Apa saja yang Tuan Hamba nak lihat. Tuan Hamba boleh lihat menerusi teropong itu. Wah, <laughs> enak ini teropongin. <laughs> Apa saja bisa dilihat? Hamba hadiahkan kepada Tuan Hamba minta apa saja yang Tuan hamba nak minta kemudian tiuplah bansi itu segala apa yang Tuan hamba minta semuanya akan terkabul wah wah wah ini lebih keren minta, lagi kalau minta baik jadinya baik dan kalau minta jahat jadinya jahat oke okay, ada persyaratannya. saya <laughs> kira bebas <laughs> mulukasa. kasar <laughs> Betul. Ma, <laughs> belum betul. Apa si itu belukah? So beluk beluk Dialah hamba pulang ke tempat hamba dahulu untuk mengobati luka hamba ini. Uish, efek efek Tidak dulu, dulu, dulu dulu cik. <laughs> Kayanya ninjanya. Coba dulu. Hei, apa lagi tak? cukup lag. Tidak. Ya <laughs> udah minta makan. Uh, huh. uh -huh. huh? Harmoni bang ah. ya. nasi. Huh. Untung -untung, Masutrai. Wahai Bang Sri Hikmat, kami bertiga ni lapar. Mana nak kasih dua makanan? Kami tak mau makan orang susah. Makanlah kuli pun jadilah. Makanan kuli. Oh. Tak ada. Gari Gari kok ada Hai Oh Ayy. <laughs> Lain posisi, <Ayy>. lain tempatnya <laughs> Tentang makan Digat kau ya <laughs> enaknya makan di hutan itu bisa lihat apa Sila no mood hmm. Kalau hal jahat enggak bisa nah, cuy, apa? harus yang baik-baik saja. Ada kan hmm. Tak guna. Hmm. Tengoklah kalau ada lubang-lubang kerja. Oke, okay, no ngomong kan dia. Hai teropong sakti dan hikmat. Ya. Hmm. Tolong tunjukkan kalau ada lubang-lubang kerja. Lubang kerja <laughs> Bila sini rakyat semua? Mana oh, datang betulan ini? Besok ialah hari keputaraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Jamsek Jani. Sebagaimana biasa, tuanku akan memilih huna huna untuk dijadikan laksmana negara barang siapa yang ingin jawatan itu sila jemput ke gelanggang negara hmm. sembara nya ciri-cirinya sembara ini Loh, ada negeri cari pendekar negeri mana tu? Hai teropong hikmat negeri mana yang katunjukkan tadi ha <laughs> Di mana? Pasir berdengung Hah? Ha, pasir Masih berdengung? Ada-ada aja yang disebutnya Pasir Masih, yang berdengung lah Banyak banget Kalimat-kalimat aneh aku nak Alam <laughs> kau ni Matan aku dah kasi Takkanlah turun pun kau tak boleh bina sekejap Ambil mulah dah apa ni? Hmm. Eh. Eh. akulah. kirain jorok jorok cum, <laughs> apa sih ini? angkasa jangan takut dia juga takut <laughs> itu <juga takut> <laughs> Tikar Tikar Aladin ya. Nah, semua, eh doh, Tika ini berapa persen aja dia punya kapasiti? Ada kulita sih kapasiti. <laughs> Hai Tikar Pandang Terbang, bawalah kami terbang ke negara pasir berdenging. Samam. Alakasam. Wah, marah mulut aku. Kau cakap tu kuat sangat. Aku takut tinggal ni terperanjat, kami pula terpelanting. <laughs> Duh. Duh. Aku belum ada urusan <laughs> gila. Jangan cakap. Kalau kau takut, aku pun takut. Bongok. Dor. Tolong tunjukkan demonstration. Hmm. Harus pakai demonstrasi juga ternyata. Ini untuk demonstration. Zam zam. Allahu zam. <laughs> Oke. Okay. Kau tolong buat ini. Banyak kalimat-kalimat yang aneh di sini cuy, yang seharusnya di situ di situ gitu. <laughs> Kayak pesawat. <laughs> Pandan terbang bawalah kami ke negara pasir berdengung zamzam zam, allah kazam <coughs> ah negara kita dah sampai landing time editan dulu dulu juga. Wah, wow. kau Ini <laughs> ya, lokasinya di mana ini ya? Oh, banyak pipa-pipa Ada pipa bekas tadi apa Pipa yang besar Ini ada pipa yang kecil-kecil Eh, saya Saya akan ambil bangsi kau Baik <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh mayong main mayong, mayong ini makan <laughs> tuh? Aduh. Hoi, lapan Pan dia makan. Habislah. saya mengerti nih ceritanya kok gimana ada ini mereka di tahun berapa soal pendekar tiba-tiba oh, ada yang main mayung tadi cuy posisi ada di kota lahiran hari keputran. di dalam ini ada lima orang laksmana ini para para jagoan tahun lalu, lalu ya. Lalu bunjuk well, skill, bunjuk skill. jadi <laughs> tuh, <laughs> Andal lah Kita mana boleh lawan dengan dia Kalau ada ubat kuat boleh lawan Eh Mi Ya Cuba kami tak tolong minta obat kuat dengan tuan Petir Kuat, Berkuat <tuk> <tuk> kuat <-tuk> salah asa Maju kuat salah Otomat oh, bom. Otomat oh, Saya coba Siapa-siapa juga Yang ingin menjadi laksmana, Silakan Apa tengok, itu? Kan? Mana obat kuat Mau bukai buah ya Buah Harus <laughs> ditelan <laughs> <laughs> Cepat tinggal. Ampun tuanku, -tuan. patik ini. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. satu, hmm. hmm. banget. Ya, satu lawan satu. Iya, iya. Penakut ini, penakut. <laughs> Oke. Okay. Buka dada. ceritanya sih sudah mulai was-was deh telinga sudah diambil <laughs> ya giliran nih giliran tampil takut, sendiri takut, tangan, dia baru sadar bu. tervirom lebih jin. Oh, ternyata. Uh, disuruh pukul duluan. Saja ya, biasa aja ya. Enggak, ya giliran bilang hilang bola mata hilang sih, wah kabur semua tiga laksmana. Makanya, yeah, yeah, yeah. jangan, iya ya, jangan langsung keren kostumnya sih. <laughs> Anda bertiga sungguh handal dan bijaksana, ye yeah, yeah. hari ini beta melantik anda bertiga menjadi oh pelantikan Ini ceritanya ini trompetnya kayak transisi sih ya transisi di film ini itu semboyan kecemasan. Hmm? Semboyan kecemasan? Siapa anda? Dan berasal dari negara mana? Ampun tuanku. Patia adalah salah seorang menteri dari negara Pasir Dua Butir. Oh, Pasir Dua Butir? Di <tuk>, daerah mana maik. lagi ini pasir dua butir? Karena Menteri Pasola dan orang-orangnya telah menderhaka, Tuhanku Mengkhianat ya menderhaka. Dato Dato sekian, oleh karena negara pasir dua butir di bawah naungan kita, maka. Patutlah kita memberikan pertolongan datuk Menteri Tuanku Siapkan seribu bala tentera Dan hasil sekarang juga Juno perintah tuanku Ampun tuanku Oleh kerana tugas ini tugas negara Tak payah dikirim seribu bala tentera Ijinkanlah patik bertiga Laksmana Doremi Pergi berjuang membuat bakti Ampun tuanku Baiklah Laksmana Doremi Peter izinkan. Okey. Tangan-tangan. Tolonglah. Naik, oh, naik, naik, naik. Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami terbang ke negara pasir dua buti. Zam, zam, alakazam! Pemandangannya sebenarnya ini temputi cuy, tapi yang mewarnainya ini yang keren sih. Seakan-akan memang film Piramli ini film berwarna eh. Pemandangannya gunung, ya. Pemandangannya gunungnya. Eh, akhirannya? Aku ada jadi negeri nih. ini. Daerah mana nih ya? Kira-kira. Memang ada daerah seperti ini, cuy. Tinggi tinggi. Pasir putih, tapi nggak ada kedai -kedai, ya? laut. Apa tuh? Ah, jual Aku fikir itu istana sultan. Mari kita pergi. Ya, ini pasir putih lah kaya bekas tambang gitu je daerah mana ini ya <coughs> oh, Ini kerajaan kok ampun tuanku nampaknya ada orang masuk menghadap Datuk. hamba bertiga ialah Laksmana Doremi ingin menghadap ke bawah duli tunggu sebentar ampun tuanku beribu-ribu ampun sembah patik harap diampun tiga orang Laksmana ingin menghadap silakan kerajaan yang mana ampun tuanku beribu-ribu ampun sembah patik harap diampun ...Patik Bertiga telah diperintahkan oleh Baginda Sultan Damsyik Jani... ...dari negara Pasir Berdengu... ...untuk memberi bantuan ke bawah duli. Ampun, tuanku. Kamu bertiga sahajakah? Benar, tuanku. Patik Bertiga saja. Wahai Datuk Laksmana dari negeri Pasir Berdengu... ...sedangkan berpuluh-puluh ribu bala tentera... Beratus-ratus pahlawan, berpuluh-puluh laksman, semuanya tewas di tangan Menteri Pasola. Wah. Beranjak hantu bertinggus. Bertinggus hantu ini, batu Pasola. Daun serai, daun gaharu. Asyik. Belum terai, belum tahu. <laughs> ah, <laughs> <he's> teruskan. Got... <Datuk, laughs> belum terai, belum tahu. <laughs> Ini pasola, dato pasola pun hampir lipat. <laughs> Kalau tak ada deretan, akar-akar pun jadilah. Iya. Yeah, yeah. uh, apakah puncanya sehingga boleh jadi sampai begini, dato? Pasola, ialah Menteri Pertahanan di dalam negeri Pasir dua buti ini. Beliau ingin memperistrikan putri tuanku, putri puncak Maliga. Uh, Oke, okay, masalah perempuan hari. lagi Ia Membakar rumah tangga Membunuh rakyat-rakyat yang setia Merompak di sana-sini Dan memperkosakan gadis-gadis Dan banyak lagi kekejaman yang dilakukan Dulu, negara Pasir Dua Butih ini Memang cantik Cukup cantik tapi Menteri Fasolalah Yang merobohkan segala-galanya Hingga Menjadi padang jarak Padang tekuku Sudahlah begitu Padang jarak, padang bimbing istanah ni pun Semua habis dikopak Sampai bumbung pun dah tak ada lagi Adakah patut? Tak patut, tak patut, tak patut. Tak patut. <laughs> Sungguh kejam Menteri Fasolah akak okay, tak ada. Datuk, kenapa tuanku tak lari bersembunyi? Datuk Ulak Semana. Jikalau tuanku melarikan diri bersembunyi, berarti negeri ini tak berkerajaan lagi. Kami datuk-datuk yang tertunggok di sini ni menjadi batu asas menandakan kerajaan Dua Butik ni dok ada lagi. Kalau tidak kami pun dah lama belah. Datuk, ke mana pergi nyerang rakyat yang lain? Mereka bersembunyi di bukit-bukit bukau Yang mengherankan Datuk Mengapa Datuk-Datuk semua ni pakai topi paya brigit? di masa Menteri Fasola memberontak, membakar rumah rumah Kami Datuk-Datuk inilah yang menjadi paya men Tukang pemadam api oh Tak ada seorang pun yang tahu di mana Faswola bersembunyi. Jangan kuatir, Datuk. Anda ada teropong ajaib. Anda boleh tahu di mana Faswola berada. Oh, <laughs> ini ternyata orangnya. <laughs> Apa yang kau nampak? Jason King. Hah? <laughs> ha? Jason King. <laughs> Jason King? Gua lah kau. Mana dia Jason King sampai kat sini? Pak, Apa sih Jason King? Iya lah, Jason King. Tapi macam mana betul kat sini? Benar tu lah, seman. Menteri Pasola tu sama macam Jason King. Tapi kenapa hmm. muka dia berkedut kedut? Gini lah, gini lah, gini lah. Tu dia marah tu. Ada yang salah agaknya. Eh, maka aku tengok dah. Dia bokeh dengan long macam mana? Boleh tahu apa dia buat. Kalau tengok long shot macam mana? Pusing. Begini. Asar, Dia lagi jambah. <laughs> dia Dia tengah buat apa? Terhamlah Pak. Hmm. <laughs> boleh nampak. Betul tuanku. Bolehkah beta tengok putri beta? Apa salahnya tuanku? Oke, kita lihat ya putri beta ini. Putrinya yang mana sih? mana putrinya? Oke. Okay. Oke, okay, karena ini sudah di pertengahan. Mohon maaf banget saya potong dulu. Karena durasi juga cuy, sangat panjang banget. Insya Allah saya akan lanjutkan lagi secepatnya. Part keduanya. Ya. Oke? Okay? Oke okay, cuy, itulah tadi part pertama dari film piramid yang berjudul uh, Laksamana Doremi ya Laksamana laksa, Doremi Laksamana Doremi bisa dua-duanya cuy ya Menurut saya film ini memang uh, 50% komedi cuy Komedi dan uh, sebagiannya lagi itu kayak campur-campur cuy Terkadang kita diperlihatkan dimana Suasana di pedalaman di kampung dan di tahun di tahun masa-masa pendekar terkadang di masa modern gitu ya jadi apa ya kayak film-film ini ya memang eh, kayak film-film dikhususkan untuk komedi dan kalau memang kita nggak terlalu paham dengan cakapan ini seperti saya juga saya nggak terlalu paham ya yang mereka cakapkan itu banyak kalimat-kalimat yang mereka cakapkan itu yang saya tak paham, cuy. Jadi yang saya tak paham itu kurang bisa komentar di bawah ya supaya saya bisa taha, eh, supaya saya bisa paham juga. Karena di jujur aja komedinya di film itu lebih ke ini cuy, lebih ke kalimat yang mereka apa namanya cakapkan gitu ya. Banyak kalimat-kalimat yang dicampur bahasa Inggris, bahasa Melayu. Jadi apa nambah sebuah komedi gitu ya. Itu dan itu saya nggak terlalu apa namanya terlalu paham gitu ya apalagi kalau bahasa Melayu yang belum saya dengar sama sekali. Oke okay, dan terima kasih banyak sekali lagi selamat hari raya Idul Adha. Selamat hari kurban juga ya. semoga kalian selalu senantiasa sehat dan diberikan selalu rezeki yang halal. Dan tetap bertahan untuk menghadapi hidup ini jauh lebih baik Dan pastinya semoga video ini bisa menghibur Korang yang lagi merayakan hari raya ini Dan mungkin sehanya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye